selamat siang oke okay. di video kali ini gua akan ngebahas mediatek guys chipset mediatek buat main game itu biar gak ngelag itu gimana caranya ya oke okay, ini hp temen gua redmi note 8 pro gua setting biar gak lag buat main PUBG oke okay. ini RAM 6 oke okay, penyimpanan 128 ya gede juga yang RAM 6 Helio berapa ini ah, kelihatan sih? ya sih pokoknya itu Helio Redmi Note 8 Pro ya jadi ini mau gua setting biar nggak lag waktu main game Oke, langsung saja kita pergi ke setelan tambahan, lalu kita pergi ke opsi pengembang. Oke, setelah opsi pengembang, kita scroll ke bawah, kita cari yang bertuliskan itu skala animasi jendela. itu. Oke, itu kalau di skala maksimal, itu average, jadi kayak semacam uh, delay gitu ya guys ya mending dimatikan semua jadi atau paling rendah lah 0,5 gitu atau dimatikan nah ini pakai 0,5 nih dimaksimalin kan delay banget ya jadi mending dimatikan nah gitu nah ini dirasa cepat kan Oke setelah dimatikan semua Kita balik Kita pergi ke game turbo Di menu utama ya Nah ini Oke ikuti saja Apa yang gua Lakukan Oke okay, jadi itu sudah. Oke okay, langsung saja kita coba buat main PUBG ya. Oke. Okay. Ah uh, ini by the way uh, akun gua ipang. Jadi ini kan hpnya temen gua. Jadi di record pakai hp temen gua ya. gua sendiri ipang nomor berapa tuh? Nomor tiga. Oke okay, langsung saja nonton ngelag nggak gitu. Abang ada ketiga entender mampuan merah Anfang membolong Skar el. Tangan, nih. Kenapa tuh? <tuh> Masuk. Oh. Berkumpul. Oh, oh, tak. Oh, dia nggak Wah, saya nembak Saya mau nembak ah, My boot, my, boot. my boot. aku step, oh anjing, ada boot, teri empor hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, enggak kelih. Ya. Nah, elok, M4 eh. Ah, ah lah, ya. okay, ada. <laughs> Này, xin một chuyến tranh chín lễ, không cần gì Kok <tuk> telu de ning isor. Eh <tuk> tarik. Hu. Bukan <tuk saya suka. I got surprise, surprise. <laughs> disuka I got survived Oh aim par Oh marked apa suplainnya ning anu cari aja sih? Aku flarekan mau Aku flarekan Aku Aku Aku I, got surprise. I got surprise. <laughs> <gadis> 8 saya nanti Red tetap kuat Mantul kali, nembak. ya. Ngawur, pokoknya ini kita kena ya yaa cengok konten mau beli wih bensinnya kebak kebak Ambil M4, karena ngelut. <laughs> oh, ngelut. Oh, karena ngelut, terus gue M4 kali ya. seratus Hanya adalah cuek Mark the location. marked the location, Mark to location. Mark to location. burung, turun neng dhuwur aku mung oke Ya, ya, ya tenang tenang tenang sorry oke rem kan ya <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> gua, oh, Kompe nanti orang betih oke, hmm, eh, mobil dolar nanti ini mobil kok tidak <tuk> Saya suka, saya suka Baik, okay. screenshot mau ya, aku tak Cukup 6 Bansin cek ini, ya Moplek iki, woi. Eh, kok man, kro lingguh nang mburi to. ya Oke, udah eh. paling ngiseng celat Alam ya. pro ngerti suplai gue, ngan tau, pas. Oke ini pokok ya. Oh iya bro, ngadain nyampe ya awm, oh ya, nyampe. Oh, Yo, oh iya bro, rakyat cok, oh, oh, oh, oh, oh, dipantau ya nah gue ngarep, oh, oh, oh, kita oh, oh, oh, oh, prantu proni TDP Ometi Tipi Anjing anjing anjing banget Ometi Tipi Martin airdrop Iya Ya Ngono aku gak mudeng jadi mudeng Instagram isine kuwi kabeh ki sapa Ya wilo, lho, kome TV lho. Lho, kepo yang raman deh. Tak Youtuber. Masa orangnya sini juga Teman-teman apa? Oh, ini mobil teko ya? Kau atau NW. Atas apa? Ngedak-nyedak suplai, kalem-kalem. Kuasai, kuasai. Rene oh, bajiji. Pindah ya. posisi, aing. Oh, oh. oh mantek neng pom, mantek neng pom. Bencin, ya. Iya, tunggu bensin. Halo, nak guna, nak guna. Aku aku Aku tidak disiplin, dasi. Keren Iya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. neng Ya. hei sayang Makanya hey, aja Nah anstep <laughs> deh yeah. Maju gapai orek yo, Bareng-bareng Hilux yeah. yeah. nih jeruk wong yeah. oh, Oke okay. tak senjata nih kan tembus Nih jeruk cuk kan nih sorry Yuk kak nih Oke nih granat ngawur anjing Kok semua saya loh, Dek. Kalau itu kok <tuk> <tuk> <Gere> <tuk> <tuk> Eh, cowok berapa sih? Nyepre, jembatan. Oh iya, kebolongan, yeah. <Gat> watch out! Watch out! Mending si si Anu ini tuh. ya, cang ya. ya, ngepleng kanan aku tunggu oke second calling order anu aku coba mark the location oke location ya ngedrone Okay. Okay, nice, oke, Ya hati kan duduk ini aku untuk formel. Yo, yo mburi, ya. sokong. Sokong buri ja. Sok buri, sok buri. Watch, out. Watch out. Yo, merapat. Balik oh, nomor siji MOCKED location. <smuring> AWM, luhnya ini AWM. Ay, oh, oh iya, numpak mau no. Maju. Yo maju, konten era Oke, ini ini ini ini ini